Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang materi proposal Nah, sebelum kita bahas tentang proposal Saya mau tanya, adakah dari kalian yang sudah pernah membuat proposal Atau setidaknya pernah melihat sebuah proposal itu seperti apa? Eh, misal belum pernah sama sekali, maka kita akan bahas pada kali ini Proposal itu sendiri ada lima yang akan kita bahas Antara lain, yang pertama itu tentang yang proposal Tentulah kita sebelum tahu atau sebelum kita membuat sebuah proposal, hendaknya kita tahu apa itu proposal terlebih dahulu pengertiannya terlebih dahulu. Setelah itu, yang kedua, nanti kita akan membahas tentang apa itu tujuan proposal, apa itu tujuan membuat sebuah proposal. Yang ketiga itu tentang fungsi proposal itu apa? Untuk apa? Mengapa kita harus membuat sebuah proposal? Nah, itu kita pelajari nanti yang untuk ke ketiga. Yang keempat, kita akan pelajari juga tentang jenis proposal, karena jenis proposal itu sangat banyak sekali, mulai dari segi bentuknya, jenisnya itu ya. Yang terakhir, nanti kita akan membahas tentang contoh proposal itu sendiri, karena kita sudah tahu pengertian seperti apa. Tujuan juga seperti apa, fungsi sebagai apa, jenis itu apa saja, itu proposal yang kita akan bahas. Nah, kita bedah satu-satu. Yang pertama itu tentang pengertian proposal. Proposal adalah sebuah tulisan yang dibuat oleh si penulis, ya, yang bertujuan untuk menjabarkan atau menjelaskan sebuah tujuan. Ya, tujuan proposal itu sendiri Kepada siapa? Kepada si pembaca Sehingga mereka yang peroleh Atau mereka yang membaca sebuah proposal itu Dapat memahami Atau memperoleh pemahaman Mengenai tujuan proposal itu sendiri Secara mendetail Itu ya Artian proposal Terus yang kedua Tujuan proposal kita sudah membaca di pengertian. maka yang kedua itu akan tentang tujuan proposal tujuan proposal itu sendiri yang pertama proposal itu mendapatkan izin kegiatan atau dengan kata lain proposal itu dibuat untuk mendapatkan setiap izin atau mendapatkan izin kegiatan yang kedua proposal untuk mendapatkan partisipasi dari peserta maksudnya apa kita di, kita membuat proposal itu agar peserta yang nantinya dimaksud dengan yang dimaksud dengan proposal itu dapat berpartisipasi yang ketiga tujuan proposal itu sendiri yaitu proposal untuk mendapatkan dukungan dana jelas karena proposal itu kan eh, terkait biasanya tentang kegiatan kalau ada kegiatan, pasti ada atau membutuhkan sebuah dana atau anggaran, ya itu ya tujuan tentang proposal yang ketiga sekarang kita bahas tentang fungsi proposal itu sendiri untuk yang fungsi proposal adalah memberikan sebuah informasi yang sejelas-jelasnya kepada orang ya atau lembaga atau sebuah instansi yang terlibat atau mempunyai relevansi yang kuat dengan kegiatan yang akan dilaksanakan maksud dari proposal itu sendiri yaitu agar si pembuat proposal itu entah itu dari orang atau itu dari lembaga misal dari sekolahan kita ya dari sebuah sekolahan atau sebuah instansi dengan maksud memberitahukan kegiatan yang akan dilaksanakan itu fungsinya ya memberikan sebuah informasi yang sejelas-jelasnya. Terus yang keempat yaitu jenis proposal itu sendiri di sini jenis proposal itu ada empat yang pertama, itu proposal bisnis. Yang ketiga, proposal penelitian. Dan yang ketiga, itu proposal kegiatan. Yang terakhir, proposal proyek. itu jenis proposal, ya, ada empat: saya lagi, proposal bisnis, proposal penelitian, proposal kegiatan, dan proposal proyek. Nah, kita kerja satu-satu. Jenis proposal itu sendiri. Yang pertama, proposal bisnis. Apa sih proposal bisnis itu? Proposal bisnis itu merupakan proposal yang ada kaitannya dengan dunia bisnis atau usaha bisa juga berhubungan dengan bisnis kelompok ataupun perseorangan. Saya ulangi, proposal bisnis itu sendiri merupakan proposal yang mempunyai kaitannya dengan dunia bisnis Entah itu uh, perorangan atau berkelompok ya yang berhubungan dengan bisnis itu Contohnya, uh, misalnya, contohnya proposal bisnis itu yaitu proposal pendirian badan usaha, tempat usaha dan lain-lain untuk proposal bisnis yang kedua itu proposal penelitian apa sih proposal penelitian itu proposal penelitian merupakan proposal yang sering digunakan pada bidang akademis seperti penelitian untuk tugas akhir atau tesis atau tugas lainnya kalau untuk kalian, mungkin oh, itu ya penelitian laporan PKL itu, tapi bukan proposal ya, itu untuk kalian, terus biasanya, proposal jenis ini digunakan untuk mengajukan suatu kegiatan, penelitian yang akan dilakukan entah itu penelitian untuk tugas akhir, mungkin nanti kalau kamu punya kegiatan atau apa mengenai tentang penelitian akademis. Nah, nanti maksudnya ke proposal penelitian. Tu ya. Yang ketiga kita lanjut yaitu proposal kegiatannya, untuk proposal kegiatan mungkin sering kalian lakukan, terutama untuk anak-anak atau kalian yang sering mengikuti eh, organisasi, ya, basis di sekolahan, entah itu di rumah itu, itu biasanya membuat sebuah kegiatan. Nah, untuk membuat sebuah kegiatan itu kan tentu perlu melakukan me me mendapatkan sebuah anggaran. Nah, itu namanya tentang proposal kegiatan. Salah satunya itu. Nah, proposal kegiatan ini sering digunakan di lingkungan masyarakat. Karena apa? Karena, karena proposal untuk mengajukan suatu rencana kegiatan baik itu individu maupun berorang, uh, maupun kelompok ya misalnya mara, uh, mengadakan perayaan mungkin contohnya yang mudah lah untuk kalian misal di sekolahan itu akan mengadakan suatu kegiatan uh, class meeting nah itu kan suatu kegiatan maka dibuatlah sebuah proposal mungkin ditunjukkan kepada siapa itu nantinya ya ditujukan kepada uh, apa namanya sekolahan yang membuat itu mungkin dari uh, OSIS tuh ya itu contoh-contoh proposal kegiatan yang biasa dipakai di kalangan sekolah termasuk itu proposal kegiatan yang terakhir jenis proposal itu proposal proyek nah apa itu proposal proyek itu sendiri nah proposal yang ada kaitannya dengan dunia pekerjaan umumnya itu berisi serangkaian rencana-rencana dalam usaha atau pemersil contohnya proposal proyek pembangunan suatu kantor atau proyek pembangunan suatu jalan raya itu kan pasti ada proposalnya untuk apa namanya persetujuan ya itu termasuk jenis-jenis proposal proposal bisnis proposal penelitian proposal kegiatan dan proposal proyek nah itu jenis ya jenis proposalnya nah untuk selanjutnya uh, bagaimana cara untuk melakukan uh, untuk membuat sebuah proposal tentu pasti tidak kita asal-asalan ya menulis Bagaimana membuat proposal itu? Ada sistematika pembuatan proposal. Di sini ada 6 Yang nomor satu sistematika proposal yaitu judul. Yang nomor dua latar belakang. Tiga tujuan kegiatan itu sendiri apa? 4 sasaran kegiatan. Lima susunan panitia ada yang terakhir enam itu tentang penutup itu sistematika proposal yang sangat sangat sederhana ada sih lebih dari enam ada tapi ini saya mengambilnya yang paling sederhana saja yang biasanya kalian pakai apa, di sekolahan ya oke kita selanjutnya kita bedah satu-satu sistematika proposal itu sendiri yang pertama judul tentu kalau kita membuat apapun itu pasti ada judulnya terlebih dahulu tidak langsung ke intinya tapi judulnya, apa itu judul yang dimaksud dengan judul di proposal itu yaitu kegiatan judul proposal, kegiatan dibuat dengan singkat dan jelas, ya, judul harus dibuat dengan singkat dan jelas dan harus dapat menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan itu Hmm. perlu diperhatikan pemegangan kata yang tepat saat pergantian baris judul proposal diletakkan pada itu ya terus yang kedua latar belakang latar belakang itu harus pasti pasti ada itu latar belakang apa itu latar belakang latar belakang itu lat tertulis hal-hal yang mengenai kejadian, keadaan serta hal-hal yang melatarbelangi melatarbelakangi pelaksanaan kegiatan penelitian itu sendiri. Maka latar belakang itu isinya itu e, tentang nama, kegiatan, keadaan, terus kenapa harus diadakan sebuah kegiatan itu, alasannya apa? Nah itu di posisi atau yang ada dalam atar belakang itu sendiri yang ketiga tujuan dari proposal kegiatan itu ya isinya apa isinya itu dalam melaksanakan kegiatan penelitian ataupun nanti sebuah kegiatan tentu memiliki tujuan yang tertentu ya Nah tujuan penelitian atau kegiatan kalau kita proposalnya penelitian ya proposal penelitian, tujuannya apa kalau kita itu nantinya proposal sebuah kegiatan, maka tujuan kegiatan itu apa ya, it, uh, tujuan kegiatan itu apa nah, harus dilatakan di dalam proposal itu sendiri Nah, tujuan penelitian atau tujuan kegiatan harus ditulis secara persuasif ya dan rasional agar pembaca dapat tertarik membacanya. Apa sih persuasif itu? Persuasif itu setidaknya proposal yang kalian buat itu uh, sekiranya bisa mengajak ya mengajak si pembaca itu tertarik ya tertarik dan rasional. Rasional maksudnya apa? Rasional itu bisa di nalar atau bisa dipikir secara logis. Nah, tidak asal-asalan. Nah, karena kan pada akhirnya tujuan uh, sebuah proposal penelitian atau sebuah proposal kegiatan itu mendapatkan sebuah persetujuan ya, baik persetujuan mengadakan kegiatan atau persetujuan uh, mendapatkan sebuah dana atau anggaran untuk terus selanjutnya yang keempat, itu sasaran kegiatan Sasaran kegiatan itu sendiri itu apa? Nah, sasaran kegiatan merupakan objek Yang menjadi sasaran dari pelaksanaan kegiatan yang diajukan Contoh, dalam sebuah kegiatan class meeting itu sendiri Tadi saya contohkan ya Class meeting itu kan adanya di sekolahan Maka sasaran kegiatannya siapa? Yang melakukan itu siapa? Class meeting itu Ya, seluruh siswa ya, terus misal misal ada kegiatan apa misal isrok mirot isrok itu di kalau di sekolahan berarti seluruh warga sekolahan tersebut kalau di sebuah desa maka siapa yang ditujukan itu entah satu desa atau satu RT nah itu yang dimaksud dengan sasaran kegiatan jadi sasaran kegiatan itu siapa yang mengikuti Terus, siapa yang mengikuti dalam kegiatan tersebut Terus yang kelima lima, ya, lima, sistematikanya yaitu susu, susunan panitia Apa itu susunan panitia? Jelas ya, susunan panitia itu merupakan pelaksana dari kegiatan yang diajukan Harus disusun secara jelas dengan sistematika yang sudah dipahami Ya, simple saja mungkin Satu, memang ketua dua itu wakil empat, eh, tiga itu pak sekretaris bendahara dan mungkin ada saksi saksi yang harus ada di saat kegiatan itu ya itu susunan panitia. Dan yang terakhir, nomor 6 Itu penutup ya, ya, Ada latar belakang Itu harus ada penutupnya Penutupnya isinya apa? Di dalam pembuatan proposal Isinya itu kata penutup dari proposal yang diajukan Biasanya penutup itu berisi dengan kata harapan dan terima kasih Harapannya apa? Harapannya itu biar proposal itu, itu diterima dan akhirnya disetujui Dan ucapan terima kasih kepada dari kita untuk si pembaca, oke, itu, itu materi tentang proposal. Nah, saya ingatkan selalu coba kesehatan, dan taatilah protokol kesehatan, ya. Terapkan 3M, ya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga cerah terima kasih